Doa syukur dalam situasi sulit. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, terima kasih telah mengundangku ke hadirat-Mu. setiap hari, setiap menit hingga saat ini. Aku bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih telah bersamaku dimanapun aku berada Terima kasih telah menemani langkahku kemanapun aku pergi Dan terima kasih pula karena sudah mengizinkanku untuk bersama engkau selalu Ya Tuhan, terima kasih atas tangan dan jariku Terima kasih atas bahu dan lenganku Untuk kaki dan lutut Hingga jari kakiku Terkadang lengan saya sakit Kaki saya sakit Persendian saya kaku Terima kasih untuk semua itu Dan tolong kirimkan berkat khusus saat ini kepada orang-orang yang tidak dapat menggunakan kaki mereka Untuk berjalan Atau tangan mereka untuk memegang atau jari-jari mereka untuk menyentuh apa yang mereka inginkan Ya Tuhan Terima kasih atas penglihatan dan pendengaran saya Terima kasih atas indera perasa yang saya miliki Terkadang saya kurang bersyukur Atas segala yang engkau beri selama bertahun-tahun Tetapi bagaimanapun juga Terima kasih atas segalanya Tolong izinkan aku Untuk selalu mengingat rasa terima kasih ini Setiap kali saya melihat orang lain Atau teman-temanku tersenyum kepadaku Atau mendengar seseorang berkata Aku mencintaimu Dan tolong kirimkan berkat khusus saat ini Kepada orang-orang yang tidak dapat melihat wajah atau mendengar suara orang yang mereka cintai Dan bagi orang-orang yang tidak dapat merasakan ciptaanmu yang begitu indah Ya Tuhan, terima kasih telah memberi saya pekerjaan Ini mungkin tidak selalu menjadi cara ideal saya Untuk menghabiskan waktu sehari Tetapi memungkinkan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya dan mencapai beberapa tujuan Tolong berkatilah mereka yang sedang menganggur Atau yang diberhentikan dari pekerjaan mereka Tuhan, terima kasih telah memberi saya dan mereka Yang saya kasihi tempat tinggal yang layak Tempat yang nyaman dan aman untuk tidur Air hangat untuk mandi Air bersih untuk minum dan banyak makanan melebihi yang kami butuhkan. Terima kasih atas keselamatan dan kebebasan yang kami nikmati di negara kami ini. Terima kasih atas tawa dan air mata. Terima kasih juga atas keluarga dan teman-teman yang luar biasa, yang dengan mereka, kami dapat berbagi tawa dan air mata itu. Tuhan, Tolong kirimkan berkat istimewa sekarang kepada para tunawisma, mereka yang tidak memiliki air bersih atau makanan, mereka yang tinggal di belahan dunia manapun, dan bahkan bagi mereka yang sedang ber berada di negara mereka sendiri, namun tidak merasa aman. Berkatilah mereka yang sedang sakit, mereka yang kesepian atau rentan, mereka yang menderita penyakit kronis. Mereka yang menjadi korban atau pecandu. Bapak, terima kasih untuk setiap detak jantungku yang berdetak. Terima kasih atas setiap kehidupan yang engkau anugerahkan kepada saya. Terima kasih Tuhan karena engkau mencintaiku dengan tulus